Bersama jadi sebuah cerita Pahit ketirnya kisah ini Namun kuat menguatkan Sebagai perekat setiap hati Yang condong pada mimpi Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini Tapi Ikatan batin kan mengemas panjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu, diwarna mimpimu. Jika kita pernah berbagi. Takkan berbeda Demi satu pesan yang sejuk Untuk saling melengkapi Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini Tapi ikatan batin kan mengemas panjang waktu Jika kita pernah berbagi. percayalah kita melagenda di sana, pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat.